Woo, <tuk> woo, <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Ada monyet Ada monyet. Ada monyet. Tah. Ya. Ada monyet. Mana? Di bawah. Itu di bawah itu. udah ya jadi Rumah tahu. Kesek gesek nih. Tor. Nah, dia senggol dan gesek. Hmm. Apa kalau apa? Jatoin. Hmm. Kalau apa ditaruh? Nek. Jangan Aku akan tembak All right. <laughs>